Bisa bikin saya tertawa Kalau kamu suka saya Emang kamu punya apa Perkenalkan Eja Wijah Mimpi jadi orang kaya Kalau nonen untuk harta Memangnya secantik apa Rasa sayang Rasa sayang sayang eh, Rasa sayang Rasa sayang Rasa sayang Hari ini hari saya Kura lupa, ayo para melukinnya setor sini. Uang kasnya ada diem, gue udah minggu kedua nih. Masih sayang, masih cantik Udah gak gue